Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya vitamin terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada info penting banget ya untuk warga Konoha dari Indonesia. Ini resmi banget nih mengenai acara festival Ramadan malam hari ini. Jangan lewatkan persahabat ya untuk menyaksikan acara spesial di Indosiar Malam ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Dalam acara festival Ramadan 2022 Karena yang spesial banget persahabat ya Bunda Lesti Kejora akan duet bareng dengan Asila Tuh masya Allah banget ya Inilah yang kita tunggu-tunggu Duet spesial Asila dan Bunda Lesti Kejora Disimak juga persahabat ya di kalimat caption info yang dituliskan. Malam ini kita akan seru-seruan bareng para juri Soima, Via Parto, Ustaz solme serta para host Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Ongsu, Lesti Kejora, Jirayut D4 Official dan bintang tamunya ada Avi Basalamah dan Tere Al Silah Maisa di festival Ramadan malam ini Nantikan juga penampilan marawis hingga keseruan-keseruan di panggung festival Ramadan malam hari ini Dan titiknya bersama ya, bangunin mengingatkan kalian semua karena ini spesial banget nih acaranya bakalan duet bareng Asila dengan bunda Lesti Kejora Berikutnya persahabat ada momen spesial juga nih yang kita dapatkan saat pertemuan Lesti dan Rizky Bilar Persahabat ya saat bukber nih bersama Koko yang sangat luar biasa Perhatikan persahabat ya, Bunda Lesti bernyanyi Dan Koko ini persahabat menikmati banget dengan suara lembutnya Bunda Lesti kejora. Tetapi Papa Bilar ini ada aja tingkahnya persahabat ya Memotong hayatan dari Koko Masya Allah banget ya <tuh> Itulah, inilah kesejaan kita Selalu aja tinggal laku Yang membuat kita ketawa bahagia Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Rumah tangganya tentunya dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Pemenin ini pun di-repost oleh Akun selalu putih Ada skor pilar Ada kalimat caption yang dituliskan Si kakak itu ya lagi nikmati lagunya malah jadi nanonah, anu katanya tuh aduh emang cute banget nih papa bilar selalu aja gangguin, selalu jailnya persahabatnya komentar pun banyak sekali dari para sahabat Leslar salah satunya dari akun Putri Shalwa 18 mengatakan. Kita pun lagi nikmati dedek nyanyi Eh kesel sama pak suaminya Dek, kasian boleh itu Sudah nikmati, ah taunya digeser Katanya tuh emang ada aja di kelakuannya <laughs> Doakan yang terbaik Mudah-mudahan rumah tangga leslar Ini selalu langkeng dan bahagia Amin Dan berikutnya persahabat kita lihat juga Vitamin bahagia terbaru nih Kita dapatkan Cidukan Lewat unggahan Mas Goli Disimak persahabat ya papa Bilar ini sedang main biliar Dan di postingan ini pun kita salkon dengan Foto Redi tuh Yang nyempil nih persahabat ya Tuh ada Redi di rumah Lestlar Masya Allah banget keluarga Bunda Lesti Ini sepertinya ada di rumah Lesti dan Bilar Saat ini doakan yang terbaik ya Mudah-mudah keluarga besar Ini selalu sehat bahagia juga Amin Melihat postingan Cidukan ini pun persahabat Kita merasa bahagia sekali Masya Allah, bungkunya doang Kita merasa bahagia dan tentunya dibuat happy malam hari ini Komen ini pun diripost oleh akun Letzlar Underskursi Banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini yakni dari akun N Oscar Isnia Mengatakan di kolom komentar Berharap ada vlog sama Bang Redi ngaji Ayolah Rizky Bilar Yaudah kemanget ya Mudah-mudahan ada vlog ngaji bersama Redi nih Dan kita lihat juga persahabat Komentar lain diberikan dari akun Instagram Yeni217 mengatakan Masya Allah dikasih lihat punggungnya, Pasti nenek pada kira Masya Allah ada si Soleh Kasih Pak Redi Katanya itu ya ini sih salpon dengan ready semuanya nih Persahabat ya yang baru Melihat nih Akhirnya diposting juga nih Heli Mas nih persahabatnya Vitamin terbaru malam hari ini Berikutnya juga persahabat kita salpon Dengan ungkehan dari Papa Bilar Tadi sore saat Setelah live persahabat ya Mengunggah video BBL Dan ada sebuah pertanyaan Ekspresi ketika Wow kira-kira ketika apa nih ekspresi BBL Tepatnya ini ekspresinya sangat gemoy sekali, sahabatnya masya Allah. Dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk nasi dan biliar. Masih menunggu kejutan dan gambar terbaru berikutnya. Jangan mana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya.